friendly point contested Boy, friendly no launched. point contested enemy down contested contested. Contested. Contested. Contested. Contested. contested friendly stealth chopper inbound friendly hunter killer drone deployed back to my channel, ya, yeah, gue bakal ngasih tahu cara-cara mengaktifkan nuke di CDM. Mungkin beberapa bagi pem player pemula CDM, terus tidak tahu track ini, yaitu cara meng mengaktifkan nuklir. langsung aja kita ke tutorialnya ya pertama langsung kalian masuk ke wosokan saya tahu saranin kalian makan dan caranya itu adalah dengan menggunakan senjata kalian dan juga senjata-senjata ya sama-sama ini kita harus menggunakan itu enggak enggak perlu sih nah yang nggak boleh itu adalah mengkill menggunakan score streak kenapa karena itu nggak kehitung poinnya sih untuk nukes nah, saran ini kalian gunanya itu pakai senjata terus melee kalian terus sama ini operator skill kalian ya nah, nah yang kedua adalah ikutin rekomendasi dari orang dua kalau mau ya ini opsional juga sih. nah pertama itu karena itu harus kalian menggunakan bullet ya kita nggak boleh barbar barbar untuk menyerang karena kalau mati itu reset point bisa point kecilnya untuk menghancurkan unit itu saran yang ini Terus, yang kedua, park yang hijau di sini ada dua pilihan. Ada future dan juga cold blooded. Cold blooded ini sangat penting, sangat penting, sangat penting bagi tidak seperti anjing I don't yang up never stood on my alone itu bakal Kalau kita mendekati itu, itu bakal si sangat penting juga ya supaya hijatan kalian habis, karena kalau habis ya kita harus paksa beli juga terus kalian yang bisa ganti dengan hijatan itulah menggunakan hijatan musuh atau peluru kalian banyak gitu gak usah pakai ini, mending kalian pake cold blooded aja atau setara lah terus ada perk yang biru kalian memakai dengan alert Lord ini memberikan informasi musuh yang ada di sekitar kita. Nah, kayak gini contoh Nah, kayak gitu ya. Nah, ini nih supaya nggak apa sebenarnya oh, Supaya tahu aja supaya nggak dibunuh. Nah, kadang walaupun mati ini saya kadang eh, ya, ya lah, sering -seri mati kadang. Oke, okay. gitu ya sih. So, untuk cara apa namanya tuh? cara mengaktifkannya langsung aja kita ke, ke cara itu Kemudian, ke matchnya ya let's go I'm alone I'm alright it's so cold Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Tango down. We've taken the lead. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Recon standby. Repeat. recon is standby. Hardpoint contested. UAB online. Hardpoint contested. Point Target down! Hard point contested. I'm hurt! Friendly stealth chopper in now. Hard, Hard point contested. Hard point contested. Hard point contested. Hard point contested. Get it. Ready. Oh. Hard point contested. Air strike is ready. Hard point contested hardpoint contestant squad has intensified hostels have captured the hardpoint hardpoint is ours reload cover me Let's go! Fuck oh, Hardpoint contested. Tango down! Hardpoint contested. <laughs> awaiting orders. Knee back up! Hardpoint contested. Stealth chopper inbound. Hardpoint contested. Tango, Tango deployment. Hardpoint contested. Hunter killer drone deployed. online. Hardpoint contested. I'm hot! Let's go! Let's go! Change your mask! me! Target in sight! Park point identified. Park it down! Park point lost. Oh. Park point locked Friendly nuke has been launched. Friendly nuke has been launched. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Enemy down! Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hard contested. Hard contested. Hard contested. Friendly stealth chopper inbound. Friendly hunter-killer drone deployed.